Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat Insya Allah, Allah akan berkahi kehidupan kita Ingat ya, ingat ini Anda mengejar sholat tidak akan mengurangi rizki Anda Rizki kita itu sudah diatur Di, Kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rizki Anda wa wa wa akna", dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup Sifat Allah itu nggak akan mengurangi rizki Sifat Allah itu mencukupkan rizki yang menjadikan kurang itu antum yang tidak pernah merasa cukup dengan risiko yang Allah berikan Kenapa tidak merasa cukup? Karena kurang dekat dengan Allah Banyak maksiatnya, banyak dunianya Itu yang menjadikan nggak pernah cukup Kalau antum selalu merasa cukup akan dibantu oleh Allah Nyaman hidupnya Karena sifat Allah berkeinginan selalu menambah Kalaupun kurang itu perasaan antum Karena Allah tidak pernah mengurangi risiko seorang hamba. Makanya jangan sampai Anda menyebut ya Allah kenapa aku kurangi risiko saya Bukan saya yang kurangi kamu yang enggak pernah merasa cukup Sebetulnya, kalau kita merasa cukup enak, Pak, dibantu oleh Allah hidupnya.